Oke okay, lanjut ke presiden yang ke-6. Oke okay, lanjut ke presiden yang ketujuh ya. Oke lanjut ke presiden ke-8 <Susuk> Oke lanjut ke presiden ke-9 <Susuk>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 Oke lanjut ke preset yang ke-13 ya. <SILENCIO> Oke lanjut ke preset yang ke-14 yes. <SILENCIO> Oke lanjut ke presiden yang ke-15. <SILENCIO> lanjut ke presiden yang ke-16 ya. <SILENCIO> Oke lanjut ke preset yang ke-20 eh ke-17. Oh, oh, oh, oh. yeah. Oke okay, lanjut ke preset yang ke-18 ya. Oke lanjut ke presiden yang ke-19. <SILENCIO> Oke lanjut ke presiden ke-20 ya. <SILENCIO> Oke, lanjut ke presiden yang ke dua puluh satu. Oke, lanjut ke presiden yang ke dua puluh dua, ya. Oke, lanjut ke Presiden ke-23, guys. Oke, lanjut ke Presiden terakhir itu ke-24-nya.